Saya mengajar anak-anak tuh supaya anak tuh bisa mengenal Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa, gitu. E, sebagaimana ya, kita tuh seorang Muslim itu, kalau tidak bisa baca Al-Quran kayak <gakai> gimana, gitu. E, saya harap e, saya mengajar anak-anak itu supaya menjadi seorang Hafidah. Tadi kita berkunjung ke beberapa wilayah dusun, dan tim dari BWA juga mengetahui respon yang sangat tinggi namun banyak masih ada kekurangan Al-Quran dan juga ikro. harapan ke depan semoga banyak kaum muslim yang bisa menginfakan ke badan wakaf Al-Quran agar kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan dan juga berkesinambungan